kalian bisa memanggil saya dengan Bu Eli, saya pengampu mata matematika kelas 10 di SMK Negeri 4 Pekalongan. Okay. pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalian uh, Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai apa itu nilai mutlak. Oke, okay. uh, untuk nilai mutlak sendiri kemarin sudah dijelaskan bahwa nilai mutlak itu selalu bertanda positif hasilnya. Nah, akan tetapi pada pertidaksamaan nilai mutlak, pertama pada ketidaksamaan linear satu variabel itu uh, ada dua konsep yang harus kalian uh, ketahui. Yang besar dari sama dengan nol dan nilai mutlak x itu adalah lebih besar dari a maka kalian menggunakan konsep yang x kurang dari sama dengan nilai atau x lebih besar dari sama dengan a. Misalkan dalam nah, contoh soalnya ax plus b nilai mutlak dari ax plus b lebih besar dari c maka kalian mengerjakannya dengan menggunakan cara ax plus b kurang dari nah tandanya beda ya. Kurang dari main C Atau AX plus D Lebih dari sama dengan C Ini untuk konsep yang pertama Kemudian yang kedua Jika A lebih besar dari nol Dan nilai mutlak X Kurang dari sama dengan A Maka Menjadi men A Kurang dari X Kurang dari sama dengan A Atau contohnya Menjadi men C kurang dari sama Jadi, maka menjadi dua x plus tiga kurang dari sama dengan. 2 x 2, 2 sama 9, 1 Nah, untuk seperti ini Maka yunannya Menjadi X himpunan dari X men Kurang dari sama dengan 4 Atau X berkisar dari 1 yunan X Atau nomor 2 nah kita menggunakan konsep yang nomor 2 yaitu jika ax nilai kurang dari ax plus b kurang dari sama dengan c maka cara mengerjakannya yaitu min c kurang dari sama dengan ax plus b kurang dari sama dengan c nah soal sini sama kan ini adalah kurang dari sama dengan Langsung Tapi untuk menggunakan kesalahan baiknya dikisah saja Jadi sama Yang di tengah, -tengah adalah 2x-1 Lanjut satunya e kurang dari sama dengan dua maka himpunannya adalah x himpunan dari minus satu kurang dari sama dengan e kurang dari sama